Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, The Lovers dan Leslar Lovers Dimanapun kalian bernyadaan kembali lagi di Fatih hadir Untuk memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik Yang dari idol kesayangan kita Lesti dan Rizky pilar Namun sebelumnya para sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Penutupan tanggal 8 Mei 2023 pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat ini informasi langsung dari L2W yang menginfokan untuk penutupan voting SJTV World ditutup tanggal 8 Mei tepatnya besok persahabatan untuk penutupan. Yuk, tetap semangat voting satu hari lagi. Penutupan SCTV Music World, bismillah, mudah-mudahan Lesti Kejora bisa borong piala penghargaan. Semangat pokoknya, persahabat ya! Kita lihat tentunya komentar pun begitu banyak yang positif. Di antaranya, kita lihat dari akun Azrul Rahmi. Di situ mengatakan, "Begadang nih, kayaknya semangat," katanya. Tuh, Masya Allah pasti min semangat." Begitu banyak ya tentunya orang-orang yang tulus mensupport support Lesti Keciora Kemudian juga persahabat di pasti memang semuanya selalu menantikan kejutan dari Bunda Lesti yang akan tampil di layar kaca Tepatnya di acara SCTV Music Award 2023 Penampilan perdana Bunda Lesti di TV akan menampilkan penampilan terbaik Dan pastinya akan menyuguhkan kejutan yang tak terduga nantinya yang kita dapatkan dari seorang Lesti Keciora karena ini penampilan yang sangat dinantikan, yang sangat ditunggu oleh semua orang, terkhusus penggemarnya Bunda Lesti Kejora. SCTV pun, persahabat, ya, tentunya telah menginformasikan bahwa Bunda Lesti akan tampil. Kita lihat ada kalimat caption info yang ditulis oleh SCTV. Sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung, sekarang kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV. Saksikan penampilan perdana Lesti Kejora di SCTV Music World 2023. Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Live di SCTV. Ini informasi resmi langsung dari SCTV mengenai penampilan Lesti Kejora kemudian juga persahabat ya kita lihat ini ada bukti-bukti SMS untuk Lesti Kejuara di SCTV Music World 2023 terima kasih banyak untuk semua Les Love Lovers yang sudah menyumbangkan pulsanya ya untuk Dedek Lesti Kejuara berkah pokoknya untuk kalian rezekinya selalu lancar untuk kita semuanya mudah-mudahan Bunda Lesti juara bisa borong tiga piala penghargaan sekaligus di ajang SJTV Music World 2023. Kemudian juga persahabatan ya kita nggak bisa mau banget nih dengan penampilan Lesti dan Bilar di acara kondangan Penampilan yang sangat benar-benar membuat kita bangga dan kagum. Bu telah sangat cantik sekali. Papa Bi juga sangat gagah dan keren serta ganteng, masya Allah. Inilah kebahagiaan yang tentunya didapatkan oleh warga Konoha. Dengan apa yang disuguhkan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar serta Abang El. Namun di pelusingan ini pun kita salfok dengan salah satu kalimat komentar. Dari Ical Ebang di situ mengatakan, Dua pasangan muda halal sangat inspiratif dihantam badai rumah tangga yang dahsyat, tapi menyelesaikannya dengan hebat, dewasa, bijaksana, gak jual cerita rumah tangga ke infotainment infotainment dan podcast podcast, tidak salah kalian banyak fans militan, kata Kang Boreo, kalian luar biasa, wow, ini kak salah satu kalimat komentar yang benar-benar positif, Indolah kesayangan kita emang selalu menginspirasi dan tentunya bersahabat ya dengan ujian sebesar apapun mereka bisa melewatinya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mencontoh Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan rumah tangga Rukun, Sakinah, Umar, Wadah, dan warahmah serta bahagia selalu pokoknya untuk idola kesayangan dan kita semuanya. Kemudian juga, persahabat, kita lihat di falsingannya Irfan Hakim. Kita juga nggak bisa mohon dengan falsingannya Irfan yang mengunggah momen ketika di acara kondangan persahabat, ya, di pernikahannya uh, Sahril, kita salvo juga dengan A Irfan persahabat ya yang tentunya foto bareng dengan Lester Family dan tentunya juga persahabat yang kita lihat di seliter terakhir yang diunggahan A Irfan terlihat ya mereka saling memaafkan masya Allah Papa B aja tentunya saling peluk dengan A Irfan kita bangga sekali ya dengan momen spesial ini mudah-mudahan mereka tentunya selalu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Namun persahabat ya, kita juga dibikin salfok kalimat komentar di postingan airfan ini dari akun Zainab 484. Di situ dikatakan, intinya idola kita Leslar tidak punya sifat dendam. Mereka anak baik. Dengan kejadian kemarin, itu bisa menjadi pelajaran yang berharga dan menjadi manusia lebih baik lagi. Allah saja maha pemaaf, apalagi sesama manusia saling memaafkan Insya Allah hidupnya lebih baik tentram dan tenang semua masalah kemarin itu sudah kandak dan takdir darinya sehat selalu semuanya rezeki Bila Wasti Kejora Irfan Hakim Masya Allah mudah-mudahan persahabat ya idola kesayangan kita tentunya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Masya Allah banget intinya adalah kesengan kita tidak punya sifat dendam tuh Ini kebahagiaan yang luar biasa Mudah-mudahan juga Prasabat, kita mendapatkan cidukan vitamin terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Diva TV yang akan memberikan info-info menarik terbaru dan bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Ucapkan, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh